Thank you. Fritz Hutapea yang merupakan anak dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea baru saja melamar kekasihnya Sang ayah ikut berbahagia lantas membagikan sebuah foto saat Fritz melamar calon istrinya Dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram milik Hotman Paris tampak Fritz sedang berlutut di hadapan wanita pujaan hatinya Fritz Hutapea SHLLB melamar tulisan Hotman Paris di kolom caption wanita bernama Chen Giovanni Sutanto itu terlihat sangat bahagia sekaligus terharu hingga menutup mulutnya dengan tangan kanan di momen itulah wajah Chen Giovanni disebut mirip dengan pedangdut Ayu Ting Ting para netizen mendadak heboh karena wajah calon menantu Hotman Paris tersebut banyak di antara mereka yang menyebut parasnya saat ditutup di bagian mulut mirip Ayu Ting Ting Mirip sama Ayu Ting Ting Komentar salah satu netizen kok mirip Ayu Ting Ting ujar netizen lain Kukira tadi Ayu Ting Ting mirip soalnya sahut salah satu netizen kirain si Ayu Ting Ting ujar lainnya di akun Instagram Fritz maupun Chen Giovanni juga diunggah sebuah foto saat mereka melakukan pertunangan. Officially at Fritz Hutapea. Financial, I'm so glad that everything in my life has led me to you And my life will suck with you Thank you for making me the happiness girl Resmi jadi tunangan Fritz Hutapea. Aku bahagia semua yang ada di hidupku memimpin langkahku ke kamu dan hidupku akan menyebalkan tanpa kamu Terima kasih sudah membuatku jadi gadis paling bahagia Ujar Sen Giovanni Banyak ucapan selamat pada Sen Giovanni maupun Virtua Tapia Para sahabat kerabat serta netizen mendoakan yang terbaik untuk pasangan ini hingga menikah dan menuang bersama nanti Nah, bagi kalian, apakah benar San Giovanni mirip sama Ayu Ting Ting? Bisa komentar pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, klik like dan subscribe. Bye!